bagi-bagi tuh buat teman-temannya tuh. Dah. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> so, saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. dikutip <tuk> <tuk> <tuk> dari kompas.com Saptomo Air Langga selaku Kabit Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa pelarian Ferdian kini telah berakhir. Diketahui Ferdian ditangkap setelah melarikan diri sejak videonya viral di media sosial pada hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Video yang viral itu tampak Ferdian dan kawan-kawannya membagikan sembako berisi sampah dan juga batu kepada waria yang mereka temui di jalan. Mereka beralasan ingin memberikan teguran kepada waria yang masih berada di jalanan saat bulan Ramadan. Para korban yang tak terima pun lantas melaporkan Ferdian ke pihak kepolisian. Ferdian dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan terancam undang-undang ITE. Kasih, ya? bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh buat teman-temannya bilang apa ya. dulu? jangan lupa subscribe apa channelnya? channelnya Atta oke okay. ya ada ya kasih M pada saat tertangkapnya Ferdian, si anak dajal ini mengenakan jaket jeans biru dia dan rekannya dipaksa turun oleh pihak kepolisian diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam Ferdian biar yang tertangkap sudah tampak pasrah wajahnya terlihat pucat Informasi tertangkapnya Ferdian Paleka ini banyak diunggah di Instagram para netizen. Ferdian yang ditangkap pada tanggal 8 Mei tahun 2020 dini hari di jalan tol saat akan menuju Tangerang. AKBP Galih Indragiri, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, yang menangani kasus ini mengatakan, Ferdian Paleka menjadi DPO setelah polisi mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Ferdi Andi Jerat Pasal 36 dan Pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara dan renda 2 miliar rupiah. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu... Tapi bohong ya... Kamu benar lagi? Bebas. Nah bagaimana pendapat Anda tentang konten kali ini? Apakah Anda suka? Jika suka tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan di bawah Anda tombol subscribe. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Agar kita tidak ketinggalan informasi terkini dan terupdate lainnya. Terima kasih.